ya semua oke di langsung saja di video kali ini gue akan kasih tahu caranya bikin speaker jadul kalian ya speaker aktif yang masih pakai kabel kayak gini yang dicolokin ke hp jadi wireless pakai bluetooth oke langsung saja jadi simple banget sebenarnya cukup 10 detik saja sih kalian tinggal beli kayak gini Oh, ini apa ya Bluetooth receiver pokoknya wireless musik receiver ini gua beli di sekitar rumah gua cuman Rp20.000 ini kalau beli di all shop paling ya 10 lah 10-15 lah Oke langsung saja kita ini ini dapat kabel Jack 3mm sama Ininya, apa? Sama ini ada lubang jack 3M-nya, ya, 3mm milimeternya ya, bukan 3M. Ini jadi nanti dicolokin sini. Nah, ini. Ini kalau speaker kalian sudah pakai USB lebih mudah lagi. Jadi langsung dicolokin ini. Karena berhubung speaker gua masih masih apa biasa, nggak ada lubang USB-nya. Jadi gue colokin adaptor adaptor charger handphone. Nih, gini. Mana? Balik. Oke, okay. gini. Langsung kita colokin aja ke sini, Oke. Nih. Okay. Nih ini nanti bluetoothnya nyala ya nyala Wiru terus speakernya kita ini -in. Sana puncak Bogor, hmm, bogor. oke okay. okay guys, cukup sekian dan jangan lupa like and subscribe. Kalau memang video ini sangat membantu untuk kalian, oke, okay, thank you.